Oke okay guys, hari ini kita akan nge-review kucing ini, baru satu video ya Ini masih banyak sih Nail, guys. Tapi yang ini aja, biar nilai susah Nah uh. ini adalah kucing uh. mukul uh. Itu kucing yang sangat-sangat uh. uh. sangat makal Dia pasti masuk neraka walaupun kucingnya itu Dia suka di e dimana aja Terus dia menghabiskan satu uh. juta uh. untuk puasa uh. Pasal rawatan ke dokter, sedangkan yang lain enggak Nah ini si Melky, dia adalah kucing yang baik tapi dia suka kentut dimana aja Aduh, bau banget ya Tapi si Nailah kok suka ya Nah ini adalah si Putih Dia suka kawin sama Bener-bener dia genit banget Dia suka kawin sama kucing lain Si hitam, si abu-abu Si hitam banget Kayak si lah Guys, aku udah kosongin ruang penyimpanan sekarang. Aku lanjut batu bata ini besoknya, guys. Bukan sekarang. itu bajunya beda beda, guys. Net aku habis ulangan ini momen dan ini kita kekurung karena kemarin kembali lagi aneh gitu. Naya makan dulu. tuh Ya, yeah. buk apa ini? Aku mau makan atau enggak? Ya, belum makan guys. terus kemudian juga nemu itu plastik yang ada tangannya di situ guys. Hmm. plastiknya sudah ditutup masih ada. Astagfirullah, Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. ini semua muka kesilir nih. oke okay. aku. eh ketahuan buruk. Hmm. Hmm. ini guys dia menyusahkan bahkan dia itu mencuri satu juta rupiah jadi dia j salah ini salah kakek tuh gitu. kakek tuh menjatuhin upload gitu guys di sana guys deket mobil yang isinya satu juta nah malah digigit gigit terus dibawa kemana Iyih ya bagus dia akan naik ke pohon ya ya mulai hidup yang baru sana kau ya bagus bagus eh <tuh> ah itu nyalain nih center biasa ya kan itu uh ini jelas banget ini udang zungke kemes iya kelihatan dari sini mana ada sini kelihatan gitu nggak ada sini kelihatan hmm. oh ya itu cuman atapnya aja lagi tidur tuh lagi tidur ini aman ada udara soalnya pulung-pulung ya oke kita masukin aja ini ini Semoga, semoga, semoga, semoga jatuh. Oke. Okay. Okay. Kita langsung aja rekam di sini. satu. Terus Nela masukin jari ya. Oke, okay, masukin jari. <laughs> <laughs> <tasuk> <tasuk> <tasuk> <tasuk> <Ketuk. Sotamu. tasuk> Aku tadi udah loh. Duh -duh. Cucu cuci parang ini lalu? nggak gak nggak. ya aku ayo ayo masukin jadi. kita masuk